Gunung Ciremai yang memiliki ketinggian 3.378 meter di atas permukaan laut ini merupakan atap tertinggi di Jawa Barat. Gunung Ciremai ini letaknya di antara Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Selain indah, Gunung Ciremai juga punya jalur menantang sehingga meninggalkan pengalaman tersendiri bagi setiap orang yang menampakkan kakinya di gunung ini. Namun dibalik semua itu Gunung Ciremai yang tergolong gunung berapi aktif ini menyimpan banyak kisah mistis atau kisah angker. Kisah angker di Gunung Ciremai ini juga semakin banyak dibicarakan karena banyaknya kaum urban yang tertarik untuk menjelajah gunung. Apalagi Gunung Ciremai ini juga menjadi salah satu tujuan utama pendakian generasi muda dan pecinta alam. Eh tapi tunggu dulu, Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Suara Gamelan Yang Misterius Terdengar sedikit tak logis kalau berada di gunung yang mendengar suara gamelan namun hal ini sering dialami oleh para pendaki. Mitosnya suara gamelan ini merupakan ucapan selamat datang yang berasal dari penghuni gunung. Di sisi lain ada juga yang berpendapat suara tersebut merupakan bunyi yang berasal dari makhluk halus yang ingin mengecoh konsentrasi pendaki agar mereka tersesat dan keluar dari jalur pendakian. Tradisi menghadiri makhluk gaib. Salah satu tradisi yang unik ini dibenarkan oleh seorang juru kunci Gunung Ciremai yang bernama Maman. Ia seringkali memberikan ujangan kepada para pendaki agar menghentakkan kaki ke bumi sebanyak tiga kali dan mengucapkan salam agar bisa terhindar dari makhluk gaib. Hal ini terjadi karena mitosnya dulu banyak manusia yang mengendarai kuda dan meninggal karena tidak kuat menerima tugas dari para penjajah Belanda. Burung Jalak dan Tawon Hitam Keberadaan burung jalak dan tawon hitam ini semakin menambah keangkeran Gunung Ciremai. Biasanya binatang ini akan kamu temui saat berada di pos 6. Keberadaannya sangat misterius karena dua binatang tersebut seakan-akan mengantarkan para pendaki saat akan melintasi pos 6 menuju pos Runi. Masyarakat setempat percaya binatang tersebut tidak akan mengganggu para pendaki selama para pendaki tidak mengungsi kedatangan binatang tersebut. Sosok Nyilingga Nyilingga merupakan salah satu sosok yang dianggap sebagai penunggu kawasan Batu Lingga di Gunung Ciremai. Nyilingga juga berkaitan dengan salah satu sosok wali Songo yaitu Sunan Gunung Jati. Kono Nyilingga ini adalah sosok yang meneruskan persemedian Sunan Gunung Jati di Batu Besar yang disebut dengan batu lingga, ia juga ditemani oleh dua macan tutul untuk mendapatkan ilmu kanuragan. Namun, dengan persemediannya, ia gagal dan meninggal. Anehnya, macan tutul yang selalu menemaninya ini tak ada dan menjadi salah satu kejanggalan yang misterius. Sehingga muncul mitos bila ada sosok nenek tua dan macan tutul di kawasan batu lingga ini merupakan sosok gaib dari Nyi Lingga dan hewan buas kesayangannya.